Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keistimewaan penciptaan semut dan beberapa teladan baik yang dimiliki oleh semut Semut merupakan salah satu hewan yang namanya Allah abadikan dalam Al-Quran yaitu dalam surah ke-27 yakni surah An-Namlu yang dalam bahasa Arab bermakna semut Menurut Buya Hamka, Penamaan surah An-Namlu ini berdasarkan ayat ke-18 dan 19 dalam surat tersebut yang menceritakan kisah Nabi Sulaiman dan semut. Surah An-Namlu ini pun seringkali disebut sebagai surah Tasin. Sebab ayat pertama dari surah ini diawali dengan huruf Tasin. Inilah keistimewaan semut dan beberapa teladan yang baik, yuk kita simak bersama. Kisah Nabi Sulaiman dan semut, dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut masuklah ke dalam sarang-sarangmu. Agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedang mereka tidak menyadari. Quran Surah an naml ayat 18 Nabi Sulaiman itu memiliki mukjizat yang membuatnya bisa memahami bahasa binatang sehingga Nabi Sulaiman pun memahami apa yang dikhawatirkan oleh si semut lalu memerintahkan bala tentaranya untuk berhenti sejenak dan Nabi Sulaiman pun berkata Tuhanku Anugerahilah aku kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepada kedua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal soleh yang engkau ridai. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba, hambamu yang soleh. Quran Surah an naml ayat 19 Keistimewaan semut Allah telah mengabadikan nama semut dalam Al-Quran. Hal ini pasti memiliki suatu makna dan pengajaran bahwa semut itu hewan yang istimewa. Semakin berkembangnya teknologi pada zaman ini, telah banyak penelitian yang, yang menyebutkan bahwa semut itu memiliki beberapa keistimewaan. Pertama, semut itu memiliki ukuah yang erat di antara mereka. Semut itu salah satu hewan yang hidup secara berkoloni. Dalam koloninya, Semut memiliki sistem atau struktur kemasyarakatan yang lengkap beserta dengan pembagian tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, semut bekerja secara berkelompok, sehingga sangat jarang sekali kita menemukan satu semut tanpa rombongannya. Satu semut itu sangat rapuh, namun akan menjadi sangat kuat jika bekerja sama. Ikatan yang kuat di antara merekalah yang dapat membuatnya dapat bekerja sama dengan baik. Sifat gotong royong dan saling membantu inilah yang perlu kita teladani dari semut. Dimana ketika kita bersama-sama berjamaah, kita dapat mencapai tujuan yang lebih tinggi. Kedua, semut sangat patuh terhadap ratunya. Semut itu mengenal sistem peperangan yang kolektif. Sekelompok semut itu berperang di bawah perintah ratunya untuk melawan sekelompok semut dengan ratu yang lain. Mereka pun mengenal hara kiri bila paceklik mereka akan mengorbankan dirinya untuk dimakan sang ratu. Ketiga, memegang amanah. Dalam masyarakat semut terdapat strata sosial, seperti kelas penjaga ratu, pekerja, tentara, dan ratu. Setiap kelas itu menjalankan tugas yang diamanahkan padanya. Tidak ada satupun semut yang menjalankan tugas di luar dari yang diamanahkan padanya. Keempat, cerdas. Semut hewan kecil yang dikenal sebagai salah satu spesies paling cerdas di antara serangga-serangga lainnya. Dikarenakan memiliki sel otak yang tinggi di kepalanya. Semut itu memiliki kecerdasan. Buktinya, dalam kisah Nabi Sulaiman dan semut, seekor semut itu dapat menyelamatkan kawanannya dengan mengabari kawanannya untuk masuk ke dalam sarang agar tidak terinjak. Semut juga dapat menyelesaikan permasalahan. Misal apabila makanannya terkena air dan dikhawatirkan akan rusak, maka ia membawanya keluar dan menjemurnya di bawah matahari dan membawanya kembali setelah kering. Oleh karena itulah terkadang kita mendapatkan tumpukan potongan biji-bijian di sekitar liang semut, namun dalam tempo yang tidak begitu lama segera hilang tanpa sisa. Inilah keistimewaan semut dan beberapa teladan yang baik. Apakah hanya itu hal istimewa yang dapat diteladani dari semut? Wallahu a'lam. Mungkin saja akan ada penelitian-penelitian yang akan mengungkap keistimewaan semut secara lebih spesifik lagi. Hal-hal yang luar biasa ini harusnya membuat kita berpikir betapa maha kuasanya Allah, yang bahkan menciptakan makhluk kecil dengan berbagai keistimewaan. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.